lah keke ini aduh ini hati wah ada ada kada kada tuh kok di itu kada nak kabur oh oh singkatin jago heeh kabur